kami lakukan di sini kami uh, uh, uh, uh, kami datang untuk menunjukkan masa pekan raya ini benar iya uh, uh, aku uh, ingin melihat uh, aksi sepeda motor di dalam kubah uh, vroom, vroom, vroom. sepeda motor uh, sepeda motor uh, Kenapa dia malah menarik? Uh, uh, Pak, uh, ada alasan dibalik semua ini Aku akan... Eh, eh, eh. Oh, oh, oh, oh. Pak, kenapa ada keramaya di sana? Ayo kita periksa Itu bukan hal penting hanya anak-anak yang sedang menari. Pak Badri? Kedua anak perempuan itu ada di sini. Lihat, anak itu akan menghancurkanku. Hmm. Seluruh propertiku sedang dipertaruhkan, dan dia menari di atas panggung. Seperti itu, sekarang pergilah dari sini, Bu. Aku akan segera menghabisi kedua anak kita. Bisa mengubarkan kerumunan dalam hitungan menit saja. Dia pasti akan menghabis mereka dan tidak akan ansi orang pun. Apa yang telah aku lakukan? ini kesempatanku membalas jasa akhirat, bagaimana aku bisa menghadapimu lagi? Para hadirin, harap tenang semuanya. Jangan berlari dan berdesakan Kalian bisa melukai. Ibumu, aku tidak melihatnya uh, Kak jika ibuku sampai hilang, aku tidak bisa pulang sendiri Pikiran ibuku sedang sakit Cakor, kita tidak bisa menemukan penyeri baik hati atau ibumu dengan cara seperti ini Hanya ada satu jalan untuk menemukan mereka Bagaimana? Bagaimana kita menemukan mereka? Tidak ada di sini, siapa yang kau cari, Pak? Kali ini dia berhasil lolos, Bu. Tapi sampai kapan dia pasti ada di sini? Aku pasti akan memberikan dia pelajaran. Cepat, Pak! Aku akan mencarinya. Uh, iya, iya. apa ibu baik-baik saja? Tiana, dia baik-baik saja. Apa kau melihat Nimboli? Penyihir baik hati. Kau baik-baik saja kan? Penyihir baik hati. Ibu, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi kepadamu. Semuanya berhenti. Tolong jangan berdesakan dan jangan berlarian lagi. Terima kasih para hadirin. Berkat kalian semua, maka situasi bisa dikendalikan. Dan kalian bisa membuat persiapan untuk puja Dewa Surya. Selesaikan puja ini dengan kesabaran dan juga ketabahan. Setelah itu semua orang bisa pulang. Cakor yang tidak waras juga menghilang. Bibi, apel ini juga dan ini dan juga pisang, lalu bunga, bungkus, semuanya, semuanya ya. Juni. Lalu Juni. Eh, ini, ini. Juni. Aneh. Iya, itu saja. Sejak berpura-pura menjadi cakor, dia melupakan nama aslinya. Tunggu, Cune! Cune! Cune, tunggu! Bu, kau melihat wanita berpendidikan yang bersama anak perempuan setinggi ini? Uh, uh, permisi, permisi. Kami mencari seorang wanita dan anak perempuan. Wanita itu memakai sari kuning dan anak itu setinggi ini. Memakai lehanga gacoli. Kami tidak tahu mereka kemana. Apa kalian melihatnya? Tolong katakan. Kami tidak melihat mereka. Tidak, tidak, uh, uh, tidak. Tunggu, tunggu. Uh, tunggu. Bu. Kau melihat orang tamu berpendidikan bersama dengan anak perempuan yang setinggi ini? Tidak. Dimana mereka? Tadi kita punya kesempatan emas untuk menghabisi mereka. Kesempatan itu hilang. Cepat cari mereka sekarang. Cepat. Mereka tidak akan pergi dari sini, bu. Aku pasti akan menemukan mereka Cepat cari Aku akan kembali ibu Kau sangat menyayangi ibumu kan? Ibuku juga sangat menyayangi aku Jika Dewi memberkati ibuku Ibuku akan lekas sembuh Apa kau pikir? Semua ibu yang ada di dunia Sangat menyayangi putri mereka hm? Tentu saja Ibumu juga sangat menyayangimu dan aku bisa melihatnya dengan jelas Dia bukan ibuku Lalu? Dia penyihir baik hatiku Penyihir baik hati? Apa itu juga hubungan? Hubungan yang sangat indah Kau tidak akan mengerti Kau hanya perlu tahu kalau penyihir baik hati adalah wanita terbaik di dunia Dan ibu kandungku wanita terburuk di dunia kosong apa itu ibu adalah wanita paling mulia di dunia bahkan ibu yang membuang bayinya ke tempat sampah iya itulah yang ibuku lakukan kepadaku berkat dia hidupku jadi terjebak di antara orang-orang seperti monster kau tidak pernah bertanya kepada ibumu kenapa dia melakukan semua itu jika dia menemuiku Aku bisa menanyakan itu Aku bahkan tidak tahu siapa dia dan dia ada di mana Aku tidak punya ibu sebaik dirimu Kau tahu? Orang tuaku membuatku sebagai pelayan sebelum aku lahir Apa maksudmu pelayan? Pelayan yang tidak dibayar Kadang-kadang aku dapat satu roti atau tidak sama sekali, tapi mereka terus menyuruhku bekerja. Tidak ada satupun yang mengasihani aku, baik majikanku, ibuku, ataupun ayahku. Tapi bagi mereka aku tetap puter yang buruk, lalu suatu hari aku bertanya kepada orang tuaku, kenapa mereka melakukan ini kepadaku? Apa jawaban mereka? Mereka tidak berdaya Mereka sangat miskin Mereka tidak punya uang untuk kremasi kakekku Jadi tuan tanah memberikan mereka uang Tapi sebagai gantinya Aku menjadi pelayannya di rumahnya Itu juga sebelum aku lahir di pelayan karena ibuku tidak berdaya mungkin ibumu juga tidak berdaya jika tidak kenapa seorang ibu membuang bayinya ke tempat sampah aku tidak percaya kalau ada seorang ibu yang bisa melakukan itu kepada bayinya karena ibu itu yang paling mulia Sudah menemukan putriku yang hilang, tapi aku belum bisa memanggilnya putriku. Aku sangat ingin mendengarnya memanggilku ibu. Kapan hasratku ini menjadi kenyataan? Aku datang kepada kalian dengan harapan besar. Dewa Surya, tolong sembuhkan ibuku. Ibu, berdoalah, persembahkan bunganya Nimboli Ayo mulai pujanya Iya